Terima kasih sudah ngeklik video ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki dan juga keberkahan umur, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah kesan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram yaitu gaji TKI Malaysia 2021. Review gaji kuli di Malaysia, guys. Jadi, jadi di sini dari channel Mul Anak Desa. Jadi Gaji kuli di Malaysia guys Gaji kuli, kalau di sini ya, saya sebutkan, gaji kuli di sini itu kuli bangunan ya, itu dalam satu hari seratus lima puluh ribu dikali satu bulan, yaitu 26 Maksudnya kan, sekitar tiga juta sembilan ratus ya, itu tiga juta sembilan ratus. Kalau dalam satu bulan, satu bulan itu biasanya kerjakan dua puluh hari. Nah, itulah gaji daripada kuli di Indonesia ya, kuli di Indonesia. Seperti ya bangunan Terus yakuli bangunan lah Sama uh, yang tukang ngangkat-ngangkat juga itu Ada yang dibayar 100 seperti itu Dan memang itu kerja keras ya teman-teman Karena menggunakan tenaga Sekuat tenaga Dan mereka ini masya Allah Pontang-panting ya kan Demi menghidupi keluarga Dan mereka ini senantiasa berjuang Ya untuk mencari nafkah seperti itu Karena mereka faham gitu Bidangnya mereka ya dalam uh, Kulian seperti itu dan saya salut kepada mereka dan kalau tidak ada mereka ini studio juga nggak jadi rumah kita nggak jadi dan so terima kasih banyak kepada para kuli para pekerja bangunan ya memang mereka ini masya allah sangat-sangat membantu. Kalau tidak ada mereka terus siapa yang mau bangun rumah gitu kan? Siapa yang mau bangun kantor? Siapa yang mau bangun jalan raya? Siapa yang mau bangun gedung-gedung yang tinggi kan? nggak ada gitu. Kalau kita semua jadi orang kaya gitu, nggak ada. Jadi Allahu Akbar. Sangat-sangat saya terima kasih kepada kalian semua. Semoga senantiasa sehat, diberikan rezeki yang lancar dan keberkahan umur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go mul anak desa mempersembahkan Hai right, jangan lupa di subscribe guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh channel Mul anak desa pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia-Nya, hingga hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dan sehat selalu. Dan banyak rezeki. Oke, okay, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, okay guys, teman-teman semua, hari ini adalah hari Selasa, bulan Februari, dan hari ini alhamdulillah saya mau mereview gaji gaji saya setengah bulan pada setengah bulan buka. ini belum saya buka ya nama saya oh. Mulyono. Mulyono oh nah, ini kerjanya kayak di paket-paket gitu ya guys untuk dua minggu setengah bulan karena di tempat saya itu gaji dalam satu bulan dua kali oke okay. Wah, alhamdulillahirabbil ya mari Tebal, kita Tebal guys. Sebentar sebentar ini kerjanya apa gitu kan? Alhamdulillah ya Allah. Dua minggu ini saya mendapatkan 2.213 Rp. 2.000 ya Allah hitung guys hitung hitung hitung hitung hitung kita hitung ya 2.213 ringgit dikali 3.500 tujuh juta guys dalam dua minggu berarti abang nih kalau kerja satu bulan empat belas juta lima juta guys wah alhamdulillah Woi, 1 bulan bro. 2000 kalau di dalam Kusuf ya. Insyaallah 6 juta. 7 juta, 20, Bang. 6 juta. Uh, oh, ini ada apa lagi nih? 7 juta, Bang. Uh. Kalau 3.200 kan. Alhamdulillah. 2.213 kan, Bang. Oh iya. Ini kan mau leak. Saya mendapatkan merah guys. Oh. Aduh, mau dong. <laughs> Kasih angpau guys sama orang Malaysia guys, baiknya majikannya dia ini. Allahu akbar. Rezeki anak Tujekianak bucu. Anak bucu. Kita hitung bersama-sama. Berapakah angpau merah ini? Amplop merah ini guys. Wih, agak tebal ya. Mungkin Kali 200 atau kemarin. berapa guys? Ayo coba, guys. Kali tahun kemarin itu 2000 dua ribu ringgit sekitar enam juta hari ini berapa ya alama ini bukan perusahaan kecil ini tokeknya ini juga banget what alhamdulillah segini anak lalang kartu cukai uh semuanya bertahan lima puluh lima puluh ringgit guys Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, syukur ya Allah, syukur berapakah, berapakah? berapakah? 3000 kayaknya. Mari kita hitung bersama-sama. 1 4 5 6 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3000 7, 8, 9, 10 Alhamdulillahirrobbil'alamin Saya mendapatkan hangfau tiga ribu ringgit, gak tanggung tanggung ini malah orang Malaysia ya, gak tanggung tanggung ini bosnya, mau dong punya bos kayak gini ya Allah ngasih angpau tiga ribu ringgit guys tiga ribu ringgit, oh, aduh tiga, oh, banyak banget berarti ya 3.000 ribu ya kan dikali sama 3.500 sekarang kan sepuluh juta lima ditambah gajinya tadi tujuh juta lima ratus seperti itu kan, Wah. Wow. berarti tujuh belas juta guys dua minggu dia dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah rezekinya anak lanang, anak baju. Alhamdulillah ikut senang bang. Ya guys, alhamdulillah disyukuri ya guys rezeki berapapun kita harus bersyukur terhadap Allah. Kalau saya tengok abang ini pasti kerjanya bagus betul kerjanya bagus dan Wow keren sekali ini majikannya terima kasih ya orang Malaysia yang senantiasa appreciate kepada uh, TKI ini berasal dari, dari Allah, Indonesia ya kasih kelah doa anak istri di rumah tuh ambil merah uh, tahun ini saya mendapatkan Alhamdulillah Rp3.000 tiga ribu ringgit, ringgit kalau guys. di pus dalam rupiah insyaallah ibaratlah 10 jutaan ya Alhamdulillah ya, bulan 17 hari. juta dua Dan minggu ya Allah rezekinya Masya Allah setelah bulan mendapat 2000 ribu <laughs> berarti satu bulan Apa ini gajinya adalah 14 juta 15 juta ya kan 4000 ribu lah ribu. Sebentar kita coba lagi guys 2.213 Dikali 2 Itu berarti 4.426 26 dikali 3.500 15.500 Dalam satu bulan guys Masya Allah Alhamdulillah 200 ya kan? 2200 Hai alhamdulillah alamin 2200 ditambah 3500 16 juta dan alhamdulillah rupiah alamin ya terima kasih Allah atas rizkinya Oke ini kayaknya kerja di ini ada ya. fragile-fragil gitu ya, guys pesawat kayaknya saya bukan bermaksud untuk pamer atau apa hanya mereview rezeki yang saya dapat hari ini dan intinya apapun pekerjaan kita berapapun penghasilan kita jangan lupa bersyukur betul karena semua rezeki ini berasal dari Allah, Allah. subhanahu wa ta'ala terima kasih yang sudah mengikuti video saya Jangan lupa like, comment dan subscribe. Sampai <coughs> lagi bersama saya di vlog-vlog berikutnya. -vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Abang Mul, Yono, Mulyono kalau tidak silap ya namanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, berkah umur, bahagia selalu. Allahu akbar, guys. Bangga dan apa ya macam senang kan? Kalau jumpa toke yang baik, yang tak kedekut, itu memang senang sangat. Allahu akbar. Coba kita tengok komen-komen kat sini guys. Eh, komen tadi nonaktifkan. Oke, tak lah kan. Yang terpenting adalah ini bukan untuk ria ataupun untuk apa ya, menunjuk-nunjukkan suatu hal yang apa ya? Ya pokoknya disebutkan sama abangnya ini bukan untuk ria, tapi mungkin uh, lebih ke memotivasi kita untuk Bekerja dengan baik, memotivasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kalau kita bekerja, ya sudah, bekerja dengan baik. Pasti orang ataupun bos kita akan menilai kita. Wah, ini kerja anak ini bagus, pasti tidak akan memandang sebelah mata lah kepada pekerja itu seperti itu. So, Allah, akbar tak sangka lah orang Malaysia ngasih 3000 Guys, sepuluh juta lima loh orang sini. Hei, gede banget itu, Allah. Oke, okay, gimana komen teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Allahu akbar. Nak kasih angpau saya boleh? <laughs> Allah. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb. Terima kasih kepada semua orang Malaysia yang baik. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan saya pemin untuk diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.